Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pika Olivia Mewakili dari SDN 04 Lubuk Keliat Desa Mbacak, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ilir. Saya akan membawakan lagu nasib yang berjudul Kota Santri Pagi dan sore hari mudah musi berpusat rapi menyandang kitab suci hilir mudik selibergate pulang pergi Bagi dan sore hari, mudah-mudahan bersaudara pi menyandang kitab suci. ulama fiqih tumpuan orang mengaji mengaji mu abad bermanfaat di dunia menuju hidup bahagia sampai di akhir masa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh